BBL ke Surabaya bareng Bunda Lesti bersahabat ya Kali ini BBL digendong oleh wanita cantik Aduh Masya Allah banget ya Alhamdulillah banyak yang sayang kepada idola kesayangan kita Terkhusus Abang Fatih Yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesnar si komik Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari akun Alin Bainar, disitu mengatakan, demi apa aku ngelek dulu kirain bayi bule, taunya si embul, katanya tuh, Masya Allah. Si embul emang sangat menggemaskan, sangat lucu, dan memang luar biasa anak yang pintar nih, BBL. Masya Allah, hingga komentar berikutnya pun diberikan dari akun pecinta cute. Disitu mengatakan, embul doyan ngemil onti, bentar lagi ngemil jengkol embulnya, katanya tuh, aduh, ini sedikit banget ya. <laughs> luar biasa, idola kesenangan kita selalu saja bikin kita bahagia apalagi BBL, ini adalah penyemangat untuk kita semuanya berikutnya persahabat disimbang juga, ini ada kabar yang tentunya membahagiakan juga kembali, Bunda Lesti lagi syuting dapur Bunda Lesti, persahabat ya Alhamdulillah dapur Bunda Lesti bakal tayang lagi mudah-mudahan secepatnya bisa tayang dan kita memiliki tips-tips dari Bunda Lesti tips makanan nih spesial ala bunda Lesti Kejora ini tips dari bunda Lesti sangat tentunya menginspirasi banget ya mudah-mudahan Lesti selalu sehat selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan amin kemudian persahabat disimak juga info penting yang kita dapatkan kali ini infonya dari Lens Larsi komik persahabat Alhamdulillah kita mendapatkan info bahwa tanggal 9 Agustus tepatnya besok itu bakal ada kejutan spesial yang akan kita dapatkan dari tiktok shop Merdeka sale persahabat dia akan menghadirkan banyak artis salah satunya ada Bunda Lesti dan Papa Bilar yang akan live ini live nya mulai pukul 15 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat itu tentunya waktu bagiannya Bunda Lesti dan Papa Bilar live di tiktok Wow, ini seru banget bersahabat ya Jangan sampai ketinggalan dicatat besok sore Bunda Lesti itu bakal hadir Untuk memberikan kejutan spesial bersahabat ya yang Di sini nih, 9 Agustus Sampai dengan 10 Agustus bersahabat ya Akan ada kejutan yang kita dapatkan Terkhusus kejutannya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Cung yang udah nggak sabar katanya tuh, wah pasti nggak sabar banget nih warga Konoha menyaksikan live Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kita lihat persahabat ya ke kabar berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahagia yang tak kalah pentingnya. Alhamdulillah persahabatnya kita mendapatkan info juga bahwa Lesti dan Bilar itu satu paket akan hadir. Di acara Karnaval SCTV ini Persahabatia ya, spesial Tampil di TV kembali Bunda Lelsi dan Papa Bilar Satu paket Kali ini hadir di acara Karnaval SCTV Banyak sekali artis-artis ternama Indonesia pun Yang tentunya menghadiri acara tersebut Yang akan mengisi acara tersebut Luar biasa Bunda Lelsi Papa Bilar selalu menjadi Pusat perhatian dan selalu Ditunggu-tunggu kejutannya Dari semua cinta Leslar, sudah gak sabar banget dia ya menantikan penampilan Lesti dan Billar di acara tersebut mudah-mudahan sehat selalu Tentunya mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesengan kita jangan sampai lupa saksikan juga jadwalnya itu Sabtu dan Minggu persahabat ya tepatnya berada tentunya di Cimahi kita doakan saling terbaik untuk idola kesengan kita ada Gesya juga, ada Ungu ada indas untuk bintang tamunya ada happy asmara juga tak kalah Lesti Bilar tuh akan menjadi bintang tamu di acara karnaval SCTV dan kita lihat juga persahabat ya info ini kita dapatkan langsung juga dari akun sabar.it underscore leslar disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Yey Bandung katanya tuh Wow makin gak sabar makin dibuat Tentunya penasaran dengan kejutan yang akan selalu diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah kita bahagia mendapatkan kejutan Jadwal Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar Dimulai besok persahabat Yes Dan tentunya bakal ada kejutan juga di hari Sabtu dan Minggu Di acara Karnaval SCTV dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru malam hari ini, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.